Pada kesempatan kali ini kita kembali mengulang mengenai menggambarkan pemantulan sinar-sinar. Oke, misalnya ini adalah gambaran tentang cermin datar. Saya pertebal dulu. Nah, ini cermin datar. Ya, Kemudian sebuah sinar datang membentuk sudut seperti ini. 37 derajat berarti arah kemiringan bagian dalam. Nah, buat dengan warna merah. Sinar datangnya seperti ini. 37 derajat itu bagian dalam. 37 derajat tadi adalah sudut sudut di dalam. Nah. Sudut di dalam yang 37 derajat 37 derajat itu di bagian ini ya berarti sudah benar secara secara tidak langsung kemiringan dari garis tadi adalah bentuk sudut yang ada di dalam nah, sehingga kita tinggal mengubahnya ke arah sana 37 derajat kalau bentuk sudutnya 3, uh, pada bidang datar biar kelihatan warna ungu ini adalah sinar pantul. Nah, sana ini mengandung 37 derajat. Artinya setiap kemiringan dari um, mistar itu berarti adalah sudut yang terbentuk di dalam terhadap garis normal atau Garis yang membagi dua sinar datang, dan sinar pantul ini menjadi sudut datang dan sudut pantul. Sekali lagi, i adalah sudut sinar datang, dan r adalah sudut sinar pantul. Orang, sebagaimana beberapa soal yang lalu, ada membentuk gambar kemiringan seperti ini saya gunakan kemiringannya 60 derajat misal Bagaimanakah kita menggambarkan sudut pantulnya Ya, misalnya garisnya adalah nol, sinar datangnya bentuk nol derajat nah seperti ini warna merah. sinar datang nih. Ya, 0 derajat ya. Berarti kalau kita akan membangun sebuah garis normal, tadi kemiringannya adalah 60 derajat, berarti kita juga harus membentuk 60 derajat. Salah. Karena tadi kemiringannya 60 derajat di sini, ini kelihatan, nah ini kemiringan 60 derajat. Berarti kalau kita akan membuat garis normalnya, kita usahakan garis yang ada di situ membentuk tegak lurus. Tegak lurus belum? Oke, perkiraan tegak lurusnya seperti ini. Nah, ini garis tegak lurus lalu ini kita tarik garis normalnya yang nanti akan kita ukur berapa sudut kemiringan mana kursor Lululul. nah kemiringan kursornya berapa ini tadi kan 0 0 0 menjadi kita lagi, lagi sudah sejajar ah 29 derajat artinya pada saat garis yang membentuk 60 derajat di bagian itu ini 60 derajat kemiringan nah saat membentuk kemiringan di sini antara 0 atau antara 29 atau 30 Hanya lebih cocok 30 ya Nah 30 derajat Berarti 30 derajat itu tidak lain daripada Sinar Sinar datang yang ada di sini 30 derajat Jadi Anda memerlukan uh, Segitiga siku-siku Nah ini kita arahkan lagi ke sana 60 derajat Lalu kita tarik garis garis tadi warna ungu. nah tariklah garis ke belakang jadi sekarang itulah sinar pantulnya 30 derajat juga R sinar datang sinar pantul oke sekali lagi Misalnya, sudutnya membentuk 0,43. Hmm, nih, ini sinar. Sinar, eh, ini cerminnya. Kemudian, sinar datang. Patokan sinar datangnya seperti ini, nih. Nah, satu derajat, satu derajat. Nah, ini sinar datang. Bagaimana kita menggambarkan sinar pantulnya? Sekali lagi, kita mengambil supaya garis ini tidak lurus. Oke, garisnya tegak lurus. Nah, kita lihat sudutnya yang terbentuk di bagian itu adalah 45 derajat. 45 derajat. Berarti kita harus menggeser 45 derajat lagi ke arah yang berlawanan. 45 derajat sama 45 derajat berarti dia sampai ke 90. Nah. Inilah bentuk dari garis pantul, sinar pantul 45 derajat. Di kemiringan dari uh, mistar ini, kalau kita cek kemiringannya tadi, kita geser dulu, cari dulu sudutnya sejajar. Apakah sejajar mistar ini kemiringannya? Iya, kemiringannya adalah 43 derajat, bagaimana 43 derajat? Jelas, jelas, jelas, jelas. jelas 43 derajat atau 45 derajat? Hmm, reset juga kan 45 derajat. Idealnya kalau di sini 45 derajat, berarti bagian ini juga 45 derajat. Karena dia nanti akan membentuk siku-siku. Karena itu saya sarankan untuk setiap gambar seperti ini, saudara-saudara perlu melakukan penelitian dengan eh, sudur, busur derajat atau protaktor, bukan protektor. I'm sorry, bukan protektor. Nah, itulah sekelumit tentang menggambarkan pemantulan pada permukaan bidang datar.